Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel saya jikuriku Oke sahabat semuanya saya ucapkan terima kasih yang sudah mensubscribe channel saya dan yang belum subscribe tekan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya karena subscribe itu gratis dan mulai sekarang saya harap anda mesakep ya agar saya hmm, semangat terus memberikan konten-konten lainnya. Oke okay, di kesempatan kali ini saya tidak memberikan konten petualangan atau berjalan ke danutan ya. Cuman hmm, mengenang dengan adanya itu berita yang lagi tenor, lagi panas hmm, lagi lagi hot sekarang ini di seluruh negeri di seluruh dunia. Hmm bahkan di indonesia sendiri pun hmm. oke di kesempatan ini saya ingin memberikan 10 tips supaya terhindar atau tips agar tidak terkena virus corona atau disebut dengan covid-19 ini oke sahabat semuanya saya akan memberikan tipsnya yang pertama yaitu satu yang pertama itu menjaga kesehatan tubuh hmm. Di sini, menjaga kesan tubuh yaitu seperti kita menjaga makanan kita, menjaga hmm, setemanya kita, yaitu seperti kita sering mengkonsumsi sayur dan mengurangi makan-makanan yang istan. Hmm, ini mesti kita lakukan agar kondisi tubuh kita sama terjaga. Hmm, seperti itu dan jangan sering kita mengkonsumsi seperti makan makan ringan, snack snack kayak apa yang seperti instan instan lah hmm, itu kalau bisa kita kurangi dan yang kedua yaitu dengan mencuci tangan sebelum makan, sebelum tidur nah, karena di faktor faktor tangan ini yang bisa dikatakan sembilan hmm, puluh penyakit itu diawali dari tangan. Karena tangan ini adalah sudah di dengan tangan tuh faktor utamanya yaitu dari tangan. Hmm. Karena tangan ini kan sering kita mesti hmm, megang benda ini, hmm, megang uang. Nah, itu kita kan nggak tahu di apa barang yang kita pegang itu apakah bersih atau hmm, enggak atau ber berbakteri seperti itu okay. tapi mencuci tangannya itu dengan sabun sabun cuci tangan atau sabun biasa kalau bisa ya yang mengandung alkohol karena disini dianjurkan yang mengandung alkohol karena alkohol ini bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di tangan dan cara mencuci tangannya itu seperti ini sahabat semua nah, seperti ini ya nah. okay, seperti ini hmm. baru seperti ini sampai sama bisa lihat kan seperti ini baru dibalik seperti ini baru seperti ini baru seperti ini baru seperti ini baru seperti ini oke okay? seperti itu sampai sama dan yang ketiga yaitu ketika kita batuk atau kita bersin kita harus segera menutup mulut dan hidung dengan tisu ataupun kain lah. Hmm. agar kita itu tidak mengeluarkan virus uh, bakteri yang kita keluarkan dari batuk tersebut tidak tersebar ke orang lain seperti itu oke okay? dan yang keempat yaitu hindari kontak langsung dengan tangan seperti hidung mata nah di saat mata kita kan sering mengalami hmm, kadanglah terkadang kan mata kita sering tiba-tiba gatal secara tiba-tiba kan langsung kita se-reflex spontan tanpa menggunakan kita tisu langsung kita lap tangan nah, sama dengan tangan langsung itu tidak boleh menjarkan hmm, dia harus memakai tisu kah seperti kain kah seperti itu hmm. dan yang kelima yang ke enam ya, gunakan masker saat berada di lingkungan umum hmm, gunakan masker ada nomor oh, oke. Okay. Dan ketujuh yaitu buang masker atau tisu yang sudah kita gunakan. Misalnya masker yang sudah kita gunakan kita buang pada tempatnya. Dan seperti itu ya tisu yang sedang kita gunakan, misalnya sedang kita batu bersin dan tidak boleh kita lutar di di tempat sembarangan. Kita harus ditempatkan tisu tersebut di tong sampah atau tempat pembuangan sampah lah. baru yang ke-8 itu menunda perjalanan ke daerah daerah misalnya sahabat semua yang akan traveling ke luar negeri ke luar kota kalau bisa ditunda hmm, kena kita kan hmm, saya mempunyai keinginan ingin traveling tapi kalau masalah bisnis ya kalau itu saya ya mungkin lah nggak bisa tunda ya Pasalkan bisnis itu adalah hmm, kerjaan kita ya mungkin hmm, kita jalan ya tapi itu lain hmm, teman ini yang kalau bisa ya ditunda lah kalau bisa hmm. kalau nggak bisa ditunda untuk traveling atau berbis keluar negeri itu ya Hmm, mungkin setelah kita jaga beanda sama dan ke kesembilan hindari berpergian keluar rumah hmm, bisa maraknya lagi maraknya ini virus penyebab virus Corona ini kalau bisa kita kurangi aktivitas di luar rumah hmm. Misalnya seperti mungkin di dalam dua minggu ini sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dimanapun mungkin dicutikan dalam dua minggu kan tidak masuk sekolah. Ini adalah pen, faktor untuk penjagaan COVID-19, hmm, penyebaran virus corona ini atau disebut dengan COVID-19. Oke okay, dan yang ke sepuluh adalah selalu pantau berita update atau tentang Penyakit COVID-19. Nah, kita harus selalu aktif melihat berita-berita terkini tentang perkembangan hmm, menyebar-nyembarnya eh, virus corona ini. Hmm, seperti itu, sahabat semua. Oke, sahabat semua, jika video ini bermanfaat, berikan tanda like dan bagikan ke media sosial Anda. Dan jika Anda tidak menyukai video saya ini, Anda bisa tekan tanda jempol ke bawah. Dan jika anda kurang jelas atau ada kekurangan saya saat hmm, menjelaskan ini, anda bisa ketik komen di kolom komentar, oke, okay? semua, karena hmm, komen anda bisa nanti memperbaiki, hmm, memperbaiki kekurangan saya ini, oke? Okay? Cara penyampaiannya, oke. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semangat.